Yo minasan, genki desu ka, Hai, welcome back on Mah Watch youtube channel hmm. Kali ini gue mau review ya Salah satu jam dari brand yang ya kalian pasti udah tau lah Brand Jepang yang satu itu yang gak pernah berhenti-berhenti buat kita Pengen ngerogoh kantong lebih dalam lagi ya tapi kali ini kayaknya mungkin udah kalian tunggu deh ya Dari kolaborasi seniman Jepang terkenal juga So stay tune ya Oke okay, tadi gue bilang gua akan bahas uh, jam dari brand yang ya Kalian udah tau lah brand yang satu itu yang dari Jepang Oke okay, ini dia Bukan prospects ya ini line dari Presage Ya, termasuk family Sharp Edge yang uh, tempo lalu sempat gue bahas ya, tapi yang kali ini udah banyak yang nungguin juga waktu itu, dan ini sebetulnya keren banget kalau yang Sharp Edge yang lalu kan hanya three hands analog aja ya, three hands analog, automatic dan diameternya gue rasa untuk ukuran dress watch agak gede ya waktu itu, gue jelasin, nah yang ini dia keluar yang versi GMT nya diameternya dia kayaknya lebih pas banget ya buat hampir di semua pergelangan ya yeah, modelnya harusnya si presage itu masuk kelas dress tapi kalau ini karena dia GMT jadi kesannya ada versatile terus uh, robust ya yeah, sporty juga tapi elegan banget deh keren ya yeah. dan untuk untuk di sharp edge GMT ini dia pakai movement yang terbaru dari in-house Seiko Pakai kaliber 6R64 Dan dia jewelsnya dia punya di 29 jewels Ini dia adalah GMT handsnya ya nah kalau GMT hands nya ini bisa diputar independen nggak gan? bisa sih bisa tapi caranya bukan muter GMT nya ya jadi kalian biasanya harus setting jamnya dulu sampai GMT nya ngarah kemana yang sesuai kalian uh, inginkan waktunya ya terus kalau mau cari waktunya AMPM atau waktu dimana kalian jangan lupa lihat uh, ring bezel nya ini ya yang 24 hour nya ini ya nah let's say jam di 18 lah ya Nah, udah sampai di sini kalian baru masukin lagi ke sini baru setting hour hands nya untuk waktu yang di sini sekarang kalian mau waktu yang mana jadi caranya gitu jadi bukan di setting independen tapi kalian harus setting jamnya dulu ya karena untuk setting jam dia jarum GMT-nya akan ikut nah ini kalian cari dulu Nah, setelah ketemu GMT hands-nya, ada di mana yang sesuai? Kalian pengen baru, kalian setting hour hands-nya. Oke, gini caranya: dan hour hands ini juga berfungsi. Waktu kalian setting gini, ini juga berfungsi untuk setting tanggal. Oke. Research kalian pasti udah tahu ya, kalau di kelas research itu rata-rata udah sapphire crystal. Ya walaupun ada beberapa family yang nggak pakai sapphire crystal, tapi rata-rata udah sapphire crystal. Dan untuk sharp edge ini dia udah sapphire crystal. Terus untuk case-nya itu tadi uh, dari stainless steel finishingnya brushed. Tapi untuk di braceletnya di sini ada beberapa parts yang uh, polished finishing ya, seperti yang kalian lihat di sini. Nah Untuk kelasnya, modelnya double push, oke okay. gampang banget. Double push, klik. Nah, kalau backcase-nya ini seperti biasa, citru ya, atau mungkin exhibition atau transparan deh. Kalau kalian bilangnya, nah, untuk crown nya sendiri di sini ada grafir logo S. Seiko yang mungkin untuk di zaman sekarang semenjak era prospek udah jarang-jarang ada ya tapi ini sama dia disematkan ya walaupun kelihatannya speli sih tapi ini uh, keren banget menurut gua ya nah untuk water resistnya sendiri itu ada di 100 meter ya water resist jadi jangan salah ini walaupun modelnya sporty tapi nggak buat nyemplung mungkin kalau seandainya kalian kujangan, it's oke, okay, kesiram air, it's oke, okay, tapi nggak buat nyemplung, oke? Okay. Nah, untuk price-nya sendiri gimana nih? Um, mungkin tuh di kelas price, such a little bit pricey, tapi untuk di kelas ini, gue rasa masih affordable masih worth it, masih uh, pantas lah, worth to buy untuk di model kayak gini ya ini kurang lebih harganya ada di kisaran 16 jutaan dan ini harga yang the best banget ya dari kita buat performanya yang kayak gini ini mungkin Shark Edge ini ada beberapa orang juga yang bilang modelnya hampir sama kayak uh, GS ya, desainnya kayak GS tapi dengan harga yang affordable banget ya gue gak bilang mirip-mirip banget sih tapi kalau emang dilihat sekilas ini, saya orang pasti ngiranya kamu pakai GS tapi ya, mungkin beberapa akan bilang ini baby grand or else ya whatever lah suka-suka kalian nyebutnya tapi yang jelas jangan quality yang seperti itu spesifikasi yang kayak gini kalian bisa afford dengan uh, harga cuman di belasan juta aja nggak sampai puluhan atau uh, ratusan ya nah untuk on hands nya kira-kira seperti ini ini tangan gua kurang lebih diameternya 14,4 cm, dan sharp edge ini masih pas banget ya, karena dia modelnya sporty, nggak terlalu dressy banget, atau mungkin uh, sporty luxury ya modelnya. Kalau gue bilang, ini masih pas banget kalau full dress, kayaknya harus lebih kecil kalau di pergelangan tangan gua dan ini gue rasa lebih ideal kalau seandainya pergelangan kalian itu kurang lebih ada di 16 atau 17 cm lingkarnya kode SKU nya ini adalah SPB225J1 ya kalian kalau misalkan uh, cari di presides line bisa langsung ketik SPB aja ya atau mungkin di kolom searchnya kita tekan SPB aja langsung tekan enter Nah nanti yang dengan kode SPB dia akan muncul semua ya Tapi untuk tepatnya ini namanya SKU nya SPB225J1 So buat kalian yang udah nungguin ini atau yang suka model begini Ini gue rekomendasiin banget buat kalian Langsung aja kepoin website kita dan aplikasi kita, sama sekaligus cek cek promo yang lagi ada di sana. Siapa tahu ada yang lebih menarik buat mendukung belanja kalian, ya? Enggak, inilah Seiko Preset Sharp Edge SPB225J1 yang gue rekomendasiin buat kalian. So happy hunting and happy shopping. So gimana tadi? keren kan pastinya udah dari kalian dari kalian udah ada beberapa yang nungguin kan jadi buat gua itu termasuk rekomendasi banget buat kalian yang suka tampilnya bisa casual dress tapi sebetulnya dalam fungsi juga uh, oke okay juga plus juga kalian yang kalau misalkan dalam kondisi kerjanya harus traveling harus kemana-mana fitur GMT aku rasa cocok banget kan ditambah lagi jamnya juga keren banget any occasion terus kalau mau diganti-ganti strap juga pasti occasionnya udah kelihatan beda kan so buat yang mau berburu langsung aja berburu jangan sampai nunggu oos <laughs> atau auto stock terus yang belum subscribe gue saranin buat subscribe yang udah subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya karena you know biar nggak ketinggalan info-info dari kita dan biasanya kalian tahu sendiri lah di channel ini sometimes kita mau kasih apa, kasih apa terus yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen mungkin bisa dijawab nanti atau dibahas di next Uh, meet or the next video, oke? Okay? Sekian dulu video kali ini. See you on the next video. Bye.